Halo Cumi Cumi! Ketemu lagi sama Telmo Itu Teli Kali ini gue akan ngobrol dengan narasumber dari Indonesia Nah penasaran kan siapa? Beliau ini pemerhati masalah sosial dan kemanusiaan Sekaligus juga penulis buku-buku inspiratif Oh tenang Bahasanya kayaknya berat nih ya Tapi kali ini kita bungkus dengan cara gue yang pastinya seru, oke? Okay? yuk kita simak. nah ini dia, beliau adalah bapak PM Sus Bandono atau yang lebih dikenal juga dengan Pak Sus. kita jadi kita panggilnya Pak Sus aja ya pak. ya silakan, silakan. oke. Okay. Jadi Pak Sus ini um, sekarang lokasinya di Jakarta Tinggal di Jakarta, di Indonesia Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak Sus uh, Bagaimana sih kehidupan yang bahagia itu? Kan saya sekarang lagi di Italia, di kota Florence, Italy Nah, ya. sekarang gimana? Untuk hidup bahagia itu seperti apa? Menurut Pak Sus Begini Telmo, hidup bahagia itu tidak tergantung pada tempat di mana anda hidup. Anda boleh hidup di Italia, anda boleh hidup di Indonesia, anda boleh hidup di Amerika, Eropa, dan sebagainya. Tidak membuat anda bahagia atau juga tidak membuat anda tidak bahagia, hmm. karena eh, letak kebahagiaan tidak tidak bergantung kepada di mana letak anda berada sekarang ini. Jadi sekali lagi nomor satu adalah Anda bisa bahagia di mana saja, termasuk ketika sekarang Anda di Italia itu yang pertama. Hmm. Yang kedua adalah bahagia itu apa sebetulnya? Bahagia itu adalah apabila kita bisa menerima diri kita ya seadanya seperti ini dan seterusnya. Kalau Anda seorang seorang uh, jutawan, seorang milioner, ya. Terimalah itu sebagai se kebahagiaan Anda. Kalau Anda tidak punya uang, terimalah itu sebagai kebahagiaan Anda. <SILENCIO> Kalau Anda seorang yang eh, pandai, Anda seorang yang intelek, terimalah itu sebagai kebahagiaan Anda. Jadi yang nomor dua adalah kebahagiaan tidak tergantung kepada hal-hal yang sifatnya ada di luar. Apakah ah. itu uh, kekayaan? Apakah itu uh, posisi, title, dan hmm. sebagainya? Terus, letaknya ada di mana? Letak bagian itu ada di dalam. Jadi, faktor-faktornya itu intrinsik. Nah, ada uh, orang, saya lupa siapa yang mengatakan uh, dia bilang begini: "Success is getting what you want." Sukses itu adalah ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, itu sukses. Happiness itu adalah wanting what you get. Jadi kelihatannya dua hal yang yang mirip ya, tetapi beda sekali. Sukses itu apabila Anda mendapatkan sesuatu hal yang Anda inginkan. Kalau Anda ingin uh, beli rumah mewah di di Pondok Indah di Jakarta Dan Anda bisa membeli rumah mewah Itu Anda sukses Tetapi apa itu bahagia Bahagia itu adalah wanting what you get Setiap Anda mendapatkan sesuatu Anda membuatnya agar sesuatu itu Menjadi apa yang saya inginkan hmm. Ya, Sedikit agak susah lah. Apa itu wanting what you get Itu apabila Anda selalu bersyukur Ah oh, bersyukur kalau anda bersyukur, anda anda pakai baju apapun anda bersyukur, anda mampu apa aja saya anda bersyukur, anda mempunyai apapun anda bersyukur maka anda akan what wanting what you get. Sekarang saya ingin tanya kepada Tel, kira-kira kira-kira Telmo ini ada di mana? Kira-kira seperti itu. Anda ada di Italia, semua orang melihatnya sebagai sebuah kemewahan, sebuah kenikmatan, sebuah kenyamanan, sebuah sebuah sesuatu yang dicita-citakan di oleh generasi muda di Indonesia untuk hidup di, di negara yang maju, di Eropa tapi belum tentu seperti itu apa yang anda rasakan sekarang Telmo? nah ini nih bagus nih kalau buat saya orang pasti akan mikirnya di Italia itu kayaknya wah gila di Eropa, Italia gitu ya uh, mewah padahal tidak, seben, se tidak seperti itu sebenarnya karena Tetap aja, uh, kalau kita ngeliat ke atas, pasti uh, kayaknya kalau semakin kayaknya kita tuh selalu kurang gitu kan. Tapi kalau kita lihat hal-hal kecil aja buat saya, itu ya udah puji Tuhan, bersyukur. Misalnya nih, hal simple yang saya suka makan indomie, bisa makan indomie sudah itu udah, saya sudah senang banget. ya ya ya saya ya, itu, itu itu sebetulnya uh, happiness kebahagiaan itu adalah sesuatu hal yang sederhana. iya betul ketika di Indonesia semua orang bisa itu mudah itu gampang. Uh -uh. tetapi ketika anda tidak bisa berdamai ketika anda hanya dalam tanda petik memakan makan indomie atau mie instan tadi hmm. maka anda tidak akan bahagia sebaliknya saya sama-sama makan Indominya, tetapi bisa bahagia karena apa? Karena saya berdamai dengan apa yang saya makan. Menurut kamu Tel, uh, Telmo ya, uh, masyarakat Italia bagaimana? Apakah masyarakat Italia sebetulnya seperti apa yang dibayangkan oleh oleh masyarakat Indonesia pada umumnya? Negara maju, negara industri yaitu memang benar, negara negara kaya meskipun saya dengar dalam beberapa tahun ini Perekonomian di Italia tidak terlalu bagus dibandingkan di Indonesia. Ya. Itu itu suatu hal yang yang apa namanya yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dipungkiri. Tapi menurut kamu sekarang bagaimana Telmo itu me, me, melihat masyarakat Italia pada umumnya? Jangan melihat masyarakat Italia yang di, terlalu tinggi, juga jangan melihat masyarakat Italia yang ah, ah, homeless yang ada di ah, ada di pinggir-pinggir jalan apabila malam hari. Pada umumnya mereka bagaimana menurut kamu Telmo? Um, mereka biasa-biasa aja ya. Uh, mereka apa adanya benar-benar enggak yang... Ya adalah seperti orang, orang Jakarta, orang Indonesia ya. Misalnya kalau mereka bagi yang kaya, ya mereka akan stylenya juga akan kaya. Atau kita sebutnya uh, agak snob gitu ya. Uh, yes. Terus, uh, tapi... Mostly yang di sekitaran aku yang kenal tuh benar-benar uh, normal seperti biasa. Mereka say hi, hello, semuanya gitu. Normal-normal aja sih, dan nggak ada ya. yang uh, terlalu lihat ke atas, terlalu lihat ke bawah. Semuanya normal, dia Ya, dari jelasan kamu baru saja, saya ingin menduga bahwa sebetulnya kamu berdamai dengan diri kamu ketika kamu tinggal di Italia. Itu ah. itu itu itu kesimpulannya kesimpulan oh, seperti itu. itu. Jadi apa apakah kamu merasa merasa kekurangan atau cukup atau pas? It dozen meter. Karena hmm. apa? Karena Telmo tinggal di Italia dan melihat masyarakat Italia yang apa adanya dan masyarakat Italia yang yang tidak tidak berlebihan. Karena apa sebetulnya, apa apa yang membedakan ini semua dengan Jakarta? Yang membedakan itu adalah gap jarak antara masyarakat yang tinggi dan masyarakat yang rendah itu tidak terlalu lebar dibandingkan apa yang terjadi di Jakarta. Di Jakarta orang yang kaya itu kaya raya. Orang yang miskin, miskin raya juga. sehingga Ya, ketika gap gap itu terlalu okay. lebar, uh -uh. maka kesenjangan kesenjangan ini akan berakibat pada semua konflik konflik individu dan komunitas yang sulit yang sulit untuk membuat masyarakat itu menjadi lebih damai. Jadi sekali lagi saya kembali ke bahagia, happiness is wanting what you get. Selama Anda bisa menjaga diri Anda. Anda menginginkan, Anda bisa menerima semua apa yang Anda Anda get, Anda, Anda peroleh. Maka Anda bisa berdamai dengan diri Anda. Dan Anda disebut sebagai orang bahagia. Oh gitu ya ampun. Makasih banyak loh Pak Sus. Uh, waktunya, Terima kasih karena, kembali. Aku mau nanya lagi nih, terus pandangan Pak Sus tentang teman-teman hmm. mungkin ada